Halo guys, jumpa lagi bersama keluarga Giwang ceria. Saat ini kita lagi rebahan karena hari Minggu yang wah luar biasa pokok namanya ya. Oke guys, jadi hari Minggu uh, ini kita mah cuman rebahan aja, nggak ada agenda kemana-mana, bener gak ya? Jadi rencananya kita mau masak, masak naon yang? Masak telur, goreng dadar, dan mau nyangu Oke guys, hari-hari minggu giliran bapak-bapak yang masak Oke guys, tunggu aja kita mau masak spesial buat Tuan Putri yang masih tidur Kamu ih, itu tinggal lihat dulu Yang? Yang? Oke guys, kita pergi masak ke dapur uh, Kita Mau nyanggul dulu Ini kayak pesta di itu nih Pesta naonnya Tetangga sebelah Di sana sopo Mencit Mencit anjing daging anjing Jangan tinggal gitu Oke okay, guys Pertama kita akan Masih kehilat buat <tuk> ke zona nah, ya. aja Wow, pacek klik, eh, dah sengaja yang ah, iya, sebelah syukur Biasa sengaja, guys. Tuh ah. dua yang senang, lu Empat ah. iya, ya. namun tuh. Saya ditongeng-tongeng gitu. Nah, cukuplah dua anen mah. Dia ya, di kumbah guys. Nah, nah, deh. Nah, nah, mah, okay. nah, nah, dikukur orang mah. Kalau loba-loba guys, kita nah, diisikan guys. Sedangkan, sudah bersih, kejayaan, cairnya sepemahan, persamaannya yang penting mengobati, dan selama saat buku, saat buku, saat buku tangan, nah, tapi karena air masih jadi ya, itu akhirnya lah, langsung tutupkan kabelnya, jadi langsung tempe plastik ayo siapin kan dulu Josh. ini akan kenapin tentang pokok cung coba ken guys ah kan bro. sambil ngomong kita urang urang masak hmm kan mau goreng nog atau goreng ayam Uh, kurang sedapnya karena daging ayam jadi udah mah disitu guys wah jengkol guys ya menurut aku oleh oke okay. uh, teh sepi guys jadi bedanya sepi jengkol sepi mah eh uh, di di di kubur di tanah bedana kia ya. nge nah, sepi bedana di kubur langit tanah beda aja yang orang mau li bumbuan bong malam karena rek di carotnya yang sambal <tuh> oke okay. kemana oke okay. oke kemana si da kemana si sama menu guys ada ini bingkau sama ayam oke okay. nanti kita lanjut ke Nih, nyambal ini ya, aku dikumbang ya. ini akan juga nyambal nyambal gua nyambalnya itu sebutnya mau gua mau di Sundama mau berang oke okay. bumbunya ini bumbunya teh ngon nggak wangi nggak wangi nggak wangi nggak wangi bodak wangi nggak wangi cikur cikur nggak wangi nggak wangi nggak wangi nggak wangi nggak wangi nggak wangi nggak wangi nggak wangi nggak wangi nggak wangi sama gula, air eh, gula, uya. Yaudah uya, mulai dulu. Terus gula, dan nggak ada gula merah ya. Sama cengek boleh dulu, ya. Ke warung dulu, ah. Much, much later. Ini guys, ini beli cengek Harganya sakit, mahal guys. Yang termal, sakit telur elo kan? Nah. terus teh gula, gula Iya, okay. nungu... kita sendiri, kalau nggak apa, apa, yang di paling nggak apa. -apa yang asal jangan nge-post uh, tag nya aja udah jadi guys kita cobain guys, pakai naon ya, coyelan guys. Nah, ini ada <coughs> ada bekas tadi sahur guys. Kok goreng, kita cobain. Nangal aku kok goreng. Ya, goreng Hmm, nyobak dengan goreng. Ambil giling kok ya. Nah. Kan jualan anu kucing kol itu para rubuh ayam ngasak tetibah diu ayam karok tetibah diu ini ngomong si patah yur ayam salam sayang banyak bikin ayam ayam asin guys tadi jekoma ngococok yang ayam asin guys asin nah guys ada daging, ayam asin, ayam jengkol, ini sate ya, apaan? eh, mie teri gue ya. ada <tuk> sabuat, merasa nanti kan campur aduk dagingnya, daging rasa jengkol, lah. asin rasa jengkol, lah. jengkol rasa asin, rasa daging nggak? kan nggak hari jemennya teh. Yaitu. proteinnya nggak hari jem, nggak salah. sedikit eh. nah, eh, ya, kacang boleh. kita simplekan, kita ukur, tungguan lah, lima belas menit mah ya sambil nungguan sahur, udah sangat nasok oke guys itulah di minggu hari kita, apa namanya aktivitas sambil nyalian nunggu karokean guys Oke okay guys, matang guys isinya sudah matang guys Mari kita lolodok guys Lola-lola Janganlah, jika tipe kurdash Sama-sama, saya saranku Jangan kucatkan guys kita guys Yang tadi kita goreng guys Jengko jam jeng asing Ini daging ayam nih guys minum Menunya hey guys, kembali Roma guys, mari kita selamat makan. Jadi santap bos. Oke okay guys, jadi kita menikmati dulu makan siang di hari Minggu bersama ya yang bebek. Oke, okay? jangan lupa subscribe, like, share, comment.